Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faik Aminuddin, Kepala MTSN UITB Tedunan Wedung Demak. Saya pengguna Ubuntu dan juga Blankon Linux. Izinkan kami berbagi materi tentang pengetikan aksara Pegon dengan menggunakan komputer sistem operasi Ubuntu. Apa itu Pegon? Bacon adalah abjad Arab yang digunakan untuk menulis aksara Nusantara, seperti Jawa, Sunda, atau bahasa Indonesia itu sendiri. Ada beberapa huruf, seperti huruf P, C, G, NG, G, N, y, yang tidak dapat terwakili bila ditulis dengan huruf abjad atau huruf hijaiyah murni Oleh karena itu perlu ada penyesuaian sehingga muncul yang disebut aksoro pegon walaupun begitu sebagian besar huruf-huruf pegon -huruf tadi dapat kita temukan pada daftar unicode arab arabic unicode oleh karena itu pada salah satu sesi di Genom Asia Summit di Gresik pada tahun 2019, Pak Aftian pernah mengajak kami membuat file yang berisi layout keyboard pegon, kemudian diberi nama jv, kemudian disimpan di folder usr share 11 xkb Simbol. Dengan cara pahaktian ini Pengguna komputer dapat mengetik background secara Mudah sesuai dengan layout yang diinginkan Akan tetapi Cara seperti itu mungkin Agak susah Bagi Pengguna awam Pada Ubuntu 20 Saya malah menemukan file JV tapi sayangnya, file CV tersebut tidak berisi layout keyboard Pegon, tetapi berisi layout keyboard Aksoro Jowo Bonacoroko. Jadi, penamaan CV itu tidak bisa digunakan untuk Aksoro Pegon, jadi perlu nama yang lain. Adapun di Madrasah Kamis, sebenarnya di MTSN UITB mayoritas dari kami masih asing dengan layout keyboard selain keyboard yang biasa kami gunakan yaitu English maka solusinya kami pernah mencoba memanfaatkan on-screen keyboard pada on-screen keyboard ini sebenarnya kami dapat melihat bahwa beberapa aksoropicon itu sudah ada ketika kita menggunakan keyboard Arab akan tetapi kami masih kesulitan menggunakannya jadi kami mencoba menggunakan virtual keyboard yang lain yaitu dengan memasang aplikasi on-board pada aplikasi on-board kami bisa mengetik lebih banyak aksoropigon seperti huruf C P NG NY Jadi ada lima Aksero yang Sudah bisa Kami gunakan Yaitu dengan mengaktifkan tombol gr Walaupun belum lengkap Jadi belum ada aksara G Pada onboard ini sudah sangat membantu Alternatif yang lain Kadang kami Terpaksa mengetik Aksoro Pagon Dengan Huruf abjad Arab hijaiyah murni Jadi misalnya huruf P Ya diketik pakai huruf Pak Huruf NG Diketik menggunakan huruf air Tapi ini tentu saja Bukan cara yang ideal Oleh karena itu harapan kami Satu Keyboard Pagon kedepannya bisa langsung tertanam pada genom dan Ubuntu. Sehingga pengguna awam seperti kami di madrasah itu tinggal menggunakannya saja. Harapan yang kedua, on-screen keyboard bisa digunakan untuk mengetik pecon juga. Sekian dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.